Gusdur mendatangi Ahmad Muwafiq Muda yang terlihat sedang sibuk membantu panitia acara. Dan tanpa ditanya, Gusdur mencium tangannya. Mimpi Gusdur tentang ulama bernama Gus Muwafiq menjadi kenyataan. Ketika Gusdur masih menjadi ketua umum BPNU, Yayi Haji Hashim Asyari menemui dalam sebuah mimpi untuk membentuk sebuah badan khusus warga NU agar bisa berperan aktif dalam area politik praktis. Lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa, era Gus Dur, adalah atas perintah ini sebelum membentuk partai tersebut, Mbah Hashim Ashari. Memperintahkan Gus Dur agar menemukan Kiai bernama Kiai Haji Ahmad Muafi PKB tidak akan kuat berdiri tanpa nama tersebut. Lama Gus Dur mencari-cari nama tersebut di Yogyakarta. Gus Dur bertanya kepada para Kiai NU NO yang ada di Yogyakarta waktu itu. Dan semua menjawab tidak mengenal nama tersebut. Tidak ada nama Kiai di Jogja bernama Ahmad Muwafiq Gus, kata para Kiai. Ada, pasti ada. Mbah Hasim yang bilang kok, jawab Gus Dur. Terang saja, mereka tidak akan menemukan sosok Kiai seperti nama yang dicari Gus Dur. Nama yang kini populer dengan sebutan Gus Muwafiq saat itu masih menjadi aktivis mahasiswa yang biasa berjalanna jeans komprang suwek-suwek berambut gondrong dan sangat suka berkegiatan seni musik di kampus. Siapa itu tanya Gus Dur kepada Agus Winarko almarhum saat mengisi sebuah acara seminar di Kampus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta suatu kali Muafik, jawab Agus Winarto lengkapnya siapa tanya Gus Dur lagi Ahmad Muafik, jawab Agus ketua panitia acara seminar Oh ini dia yang saya cari Usia seminar bergegas Gusdur mendatangi Ahmad Muwafiq Muda yang terlihat sedang sibuk membantu panitia acara. Dan tanpa ditanya Gusdur mencium tangannya. Saat itulah Gusdur meminta Ahmad Muwafiq Muda untuk berangkat ke Yogyakarta dengan sebuah tiket yang sudah disediakan keesokan harinya. Di Jakarta, Ahmad Muwafiq Muda diminta Gus agar ziarah ke makam Syekh Ismail di Malaka, Malaysia, dan tirakat beberapa saat sebagaimana perintah Mbah Hashim Ashari. Kata Gus "Hanya keturunan Syekh Ismail saja yang memiliki frekuensi tinggi bisa membuka kunci tanah Jawa." Melalui Ahmad Muwafiq, muda itulah Gus Dur ingin membuka kunci tanah Jawa agar direstui niat membentuk partai. Ahmad Muwafiq muda disebut-sebut sebagai pembukanya atau wasilah atas terbukanya kunci tersebut agar berhasil menjalankan Dawuh Bahasyim. Syekh Ismail ini dikenal para ulama Aulia sebagai peletak patok Nusantara, sehingga proses Islamisasi berjalan lancar. Semua tampak hasilnya sekarang ini. Tiga bulan lamanya Ahmad Muwafiq Muda tirakat di makam simbahnya tersebut di Malaka. Sulitnya Syekh Ismail ditemui membuat dirakat semakin lama. Setelah dari Malaka, Ahmad Muwafiq Muda diperintah Gus Kusdur untuk keliling silaturahim ke beberapa Kiai, utamanya di Jawa Timur, untuk meyakinkan agar mau membentuk kepengurusan partai yang baru terbentuk, yaitu PKB. Partai Kebangkitan Bangsa. Pengalaman Ahmad Muafiq Muda menjadi aktivis di PMII digunakan semaksimal mungkin sehingga berhasil mendorong terbentuknya PKB. Sebagai aspiran politik Partai Kiai dan Warga Nahdlatul Ulama, dan sempat menggait masa yang lumayan banyak hingga mengantarkan Dur menjadi seorang presiden di Republik Indonesia Gus Muwafiq kemudian diangkat Kusdur menjadi suriah PKB di Provinsi Yogyakarta dengan ketua partainya Agus Winarto Sahabat kampus Gus Muwafiq di Iain Yogyakarta Saat Gusdur menjadi presiden pun, Gus Muwafiq masih menempel sebagai penderek yang sering menemani Gusdur sebagai pendekar. Tahun 2006, Ahmad Muwafiq mendapatkan perintah khusus dari Gusdur agar menggantikan beliau muter-muter ke desa menjadi penceramah sebagaimana Gusdur dulu yang melakukannya bakat ceramah Gus Muwafiq sudah ada sejak kuliah. Ia biasa ceramah dalam acara-acara KKN yang digelar mahasiswa dan sering mengisi PKD di BMI. Kini nama yang dulu Gus Turjari saat bertemu Bahasim dalam mimpi, kala itu sudah dikenal publik dengan sebutan Gus Muwafiq. Dengan nama lengkap Haji Ahmad Muwafiq. Banyak santri ya Karim atau santri desa yang setia mendengarkan ceramah Gus Muafik. Sumber Suara Islam. Al channel yang membahas informasi, motivasi